Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, di serta Mislar Lovers, dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di TV yang akan menggambarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejuaraan Rizky Bilang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 ada sebuah kapan spesial yang membuat kita bahagia pastinya Perhatikan juga pertama ini persahabat yang sudah di additional di channel Youtubenya Atta Hari Lintar ya vlog bersama Leslar ketika Ahad jengukin baby L5 Terlihat banget ya kebahagiaan Dirasakan oleh Bunda Lesli dan Papa Bilar ketika dijengukin oleh Ahad nih Masya Allah mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya diberikan kebahagiaan jadi kita lihat persahabat ya di postingan ini Tentu vlog yang sangat luar biasa membahagiakan Karena kalau sebentar lagi juga akan tentunya proses lahiran Mudah-mudahan lahiran Kak Lali juga diberikan kelancaran persahabatnya. Doakan juga nih buat Kak mudah-mudahan persalinan nanti lancar Dan tentunya proses persalinannya diberikan kemudahan Amin Ya Robal Alamin. Untuk sahabat di postingan ini pun, tentu Kalauli gendong Abang L ya, tuh lagi menjadi kenal oleh Kalauli ini BBL, Alhamdulillah, gemas banget. Mudah-mudahan saja. Tentunya Abang L selalu banyak yang mensuport, selalu banyak yang mendoakan. Amin. Dan kita lihat ke unggahan berikutnya. Kita mampir ke fashionnya Abang L dulu, Persaba. Ya perhatikan. Baju yang tentu dipakai oleh BBL ketika digendong Oleh kali itu mereka mesti Cino ya Ini harganya bukan kaleng-kaleng Baju satu aja dibanderol seharga Rp 3 juta rupiah Wow Masya Allah banyak bersahabat ya Ini sih luar biasa Baju satu saja atau baju baby L ini dibalas hanya 3 juta lebih mudah-mudahan berkah barokah rezeki abang L dan bunda Lesti papa bapak rezeki juga dilancarkan selalu amin ya robbal alamin kita unggahan selanjutnya juga ini sih vitamin bahagia yang tentu dikasih langsung oleh bunda Lesti di guys pribadinya bersama ya, bagi bunda Lesti menggunakan smartphone dengan video nih lagi unboxing souvenir Acara kakek bang El beberapa hari yang lalu persahabat ya sambil ditemani oleh baby nih masya Allah, antang banget ya, temani bunda lestinya, tentunya lagi unboxing luar biasa dan di postingan ini pun para fans salvo dengan penampilan bunda lesti yang sangat cantik ini persahabat ya. Kita lihat sebelumnya, unggahan ini pun di kembali oleh akun family dua 23 Kalimat komentar pun banyak yang tentu diberikan oleh para sahabat leslar yakni dari akun instagram Varianti 90 mengatakan di kolom komentar Masya Allah kesayangan aku udah punya baby sehat-sehat ya Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari kurvaulnya Astar, Masya Allah bundanya Abang Air er, cantik banget Katanya tuh salafok dengan penampilan bunda Lesti ya Malam hari ini ternyata sangat cantik beda banget auranya sangat bersinar Mudah-mudahan selalu sehat untuk bunda Lesti dan keluarga ada juga komentar lain diberikan dari aku, Nofri.Liana Kayak anak gadis loh, cantik banget dedek katanya tuh Masya Allah, dedek, dedek bilang masih gadis nih Kayak masih gadis ya Bunda Lesti Ya Allah Bunda Lesti sangat cantik banget katanya pokoknya Aku lagi terdedek-dedek dan terabang-abang Elhi Kata nak nih, Masya Allah banget Dia ya, saking sayangnya kepada Lesti dan bilar. Serta Abang L, dukungan pun semakin banyak dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita, Bunda Lesti dan Papa Bilar. Kita lihat nih persahabatnya senyumannya loh, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan malam hari ini juga kita mendapatkan kabar dan kejutan bahagia selanjutnya dari idola kita. Jangan kemana-mana tetap stay dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan yang selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bangun insyaakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.